Ini pulau-pulau balik matur, kalau ini jago kan itu resikonya kalau agama dibawa dari departemen Karena niku di nanti itu dalam hal ini, dalam dalam hal ini atau demi hal ini, dalam hal ini terbuka Kelemahnya kalau matur itu dilembagakan oleh negara atau diatur oleh negara, itu bisa sekali ganti monasinya mungkin kadang jadwal itu itu ya akal. Negara itu udah usah menghina agama, agama biar diri sendiri. Karena resikonya agama jadi tinggi negara. Itu kalau negaranya ganti, ganti apa ya? Ganti monarkinya ya atau ganti penguasanya itu ya kan. Eh, dulu resminya Irak itu Sunni karena pemerintahnya Saddam Hussein. Ketika Irak iya, oh, saya ini pemerintahannya, siap yeah. Nah kalau negara itu misalnya Indonesia Kita jabati NU, NO. NU Cuman jabati Muhammadiyah Secara negara di si Muhammadiyah Bukan itu PKS Di PKS anak terus aliran untuk aneh-aneh Menangmu si menang Atau <tik> <tik> <tik> Liya Aminuddin Ini aliran kamu al ini <tik> Makanya agama itu yang kuat, yang kayak kita kita ini kultural Agama itu biar kemarin menjadi rakyat Jika negara ini gonta ganti, tetap Ya karena, ya itu yang kita meyakini sumni itu ya karena saya Pak Rukin, semua turut, diberikin kekuatan Negara ini guna ganti, berjabatnya, berjabatnya, semua turut di sumni itu Itu pentingnya, ya itu tadi, pentingnya negara tidak usah ikut campur, karena resikonya Ketika kebetulan menangis itu menang kayak kasus warga, nih kok ngeri? Nah, betul, gendong disebut di zaman pikir. Gue gue logi emen, menangis, mekar. Ini pun kecik dulang, tak masak. Jadi, ngecek haram pun, apa yang ngaji ya, ulama kembali, hanafi, maliki. Menangis. Jika Rian tapi Bapak Ekan, Kak Haji Rokso, saya terakhir coba. Ya banyaklah orang-orang Jawa yang alim disarankan Terus saya khotip menangkabut, bapak-bapak, bapak-bapak, kira-kira-kira Terus dikit pulau ke atas untuk mati mereka Ini nyaman saja di mekah. Wartinya empat madem ini sangat populer Karena mereka orang-orang alim kali bersafi'i, hanafi anak bapak Lu tahu-tahu karena negara punya kepentingan Bisa ini hanya ulama biasa Jadi ini abdulillahirrahmanirrahmanirrahim Abdul Ya ini biasa Tau-tau diperlukan oleh negara Nanti 4 mazhabnya Kalisbrit Tidak sedang nanti yang 4 mazhab dipotik setengah musri Terus tutup arah Sodiak ini berarti di mazhab nombor Itu kelemahnya kalau 1 mazhab dibekam 4 mazhab dibersemah yang menghentinya anak-anaknya Tidak menghentinya Kalisbrit Tau-tau jadi wajah Dan kalau nanti kita ngelitik yang tidak caro Jadi ini harus apa apa sebaiknya ulama itu DPR negara pada juga negara? Ulama tinggi, nah ulama apa tinggi itu harus diberi jadi malah umur panduan ini ya, daripada di depan tuh. Nah, nasional itu, di titik apungnya nah, itu harus ya. diberi Jadi, jenis aku ini mengira harus diberi Karena risikonya tinggi, ketika diberi negara itu, kalau monasinya ganti, atau penguasanya apa, nah, itu bisa seenaknya, ya, itu tadi, kayak Irak. Iran itu ketika kuasa Saddam, pemerintahan resminya Sunni. Hmm. Ketika sekarang, Sia Iran karena pemerintahannya masih Sia, resminya, mazhabnya Sia Malaysia, resminya dikatakan Sunni. Paling bagus itu di Indonesia. Indonesia itu kan karena ada ada negara memiliki satu mazhab, dia terus begini Ya, resikonya melihat sedikit orang musuh amin, cik. itu kan Itu kan kecil hanya ya, melihat sedikit-sedikit itu kan Tapi penting negara itu tidak nah, ada Eh, Pak Erto, ya, saya kecil dari kelompok muhammadiyah kamu itu yang bahasa saya, guru saya eh? buka apa ya apa yang kelompok masalah, hanya saya sebagai pendidikan pengikut apa itu enaknya sehingga kompetisi kita fair. Nak saya ini jamaah tablik menarik, ben menarik. Salahnya Kiai Nur politik Saya ini Muhammad menarik, ben menarik. Salahnya berjuet menarik, beradik berjuet. Saya ini uang atau menarik, perorangan apa dibayar dulu ini moncong dengan ini terus kaya kapitalis nih begini sama. Uji cara pasar, jadi menarik, ben gede. Orang sama negara negara. Kiai lagi menarik, matiake. Kualitas menarik, keluar. Engkau umatnya. Ada pengaruh, neng mau bubar, tidak masalah. Seorang model Indonesia, jadi Masih model torekan waktu keras, jadi juga ya. Ono modelmu jadi juga Ono artis jadi juga Ono Islam anjuran jadi mubalik, jadi juga Bener sambil jadi, seorang mulai apa? Yuk, ono Islam anjuran lari ke Raruan. Ini seorang tentang genkulon, tentang daerah kulon, daerah ada daerah samping. Ono paling seneng. Nah, ono China masuk kan diganti jatuh ayo aku Islam udah jadi atau tidak tuh pun Islam lagi rombina tidak terjawab aku mulai cile Islam atau tidak tuh di Islam lagi rombina tidak pun Islam mulai jadi nggak tengkulakan kalian misalnya mantan biarawati atau mantan pendeta masuk Islam kan lari cerah lo apa Islamnya rombina pun jadi sesuai itu memang fatal jika wahabi sekarang, saya abwahabi itu kan seakan-akan sejajar dengan empat mazhab yang populer, bahkan yang empat mazhab kemudian dimusnahkan, disirnakan. Jika ada mazhab tinggal wahabi yang menghubungi kebuduran musyrik tawasul mus, itu kan naik sekali. Diuntungnya diseringkholai, yaitu tadi misalnya Abdullah berpindah kerja sama Amerika dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu tadi kalau mazhab itu dipikap negara, itu resikonya begitu Negara kalau diganti penguasa itu bisa memberangus mazhab lain Maka mazhab lain itu kadang juga diantara kekayaan halian lain Ya kan di Indonesia kan standar Indonesia Mesir Mesir kan dibat mazhab Islame Mesir, mulai shafi'i, hamzah ini semacam-macam Maksud islam singkari yang perlu, kalau dia patra, dia wana kuwakir, Sirone sing nuari perlu, dia ulama Mengulama terekon, nyebut awang aneh di piram, eh, beli tahu terekon lapangan ibu ke ilmu ini, woi, putus woi, eh, searah saya, saya cuma itu, diai, jajar, tuh, biasa, jajar, artis, biasa, ngokwiri, arti tidak, tak, biasa, diai, eh, eh, coraklah, tengok, dan tiba, itu tadi, timbang ada kebencian di internal Islam, itu tadi, kayak, kayak, wah, itu kan ekstrim sekali, gue nggak ngguk-ngguk nih, nggok jom-nggok misalnya ini kalau tidak langsung dihukumi orang kerjaan kan lebih terhormat hukumnya dihukumi orang itu sangat banget itu ya ini kalau kuburan dihukumkan orang itu ya kuburan itu kan lumayan itu musri, tidak menghukuminya padahal harus menghubungi kenapa tenang musri itu kan membayar di ekstrim banget karena banyak cerita-cerita muridnya saya Muhammad Dan Muhammad itu berkali-kali cipta dengan tokoh-tokoh Tentang Ini itu hanya minta Bukan hukum musrik Aku yang ngumpung iraibadah Aku yang dikorting ada hukum musrik Tidak Tidak benar Tidak benar Tidak benar itu, benar Tidak benar Tidak benar Tidak satu Kita tak bocok-bocok Tidak mengalir Tidak benar Tidak benar Kita berpimpun Tidak benar lah benar Kita duit mobil apapun mau kemana mau apapun sudah. di akhir-akhir saya Muhammad Juriyah, mulai populer. Juga banyak karangan-karangan saya yang berpendapat diara kubur ruh masruq tidak disariatkan artinya orang tuna. Jg kata, ane gula-mak yang ngurting orang nanti musyrik tapi orang apa, tuna. Mau kurang kan ringan amat. Secara ya, nah, secara ya, di hukum itu, tapi di bisnis di rombongan siarawali, itu di sini, tapi di hukum itu, nah, itu ilmiahnya, ya, di hukum itu, nah, ini, ini, ini, ini. nyatanya tinggi ritu, nangkut, kali jauh, itu, itu biasa, orang menarik, keuangan roh-roh dia, maaf, tuh, anak kotor, anak apa sih, terusno gini, gak <laughs> <tune> Itu kan bukti, ya. Surna, itu tekanan itu. tapi mau gue Mas, buktinya di udah, kok? yang wali, trauma kanan, bukan terjerat tersirat hutang. Di udah, kok? ini misteri Tuhan.